Selamat pagi Teruna, pada pagi hari ini Kak Garden akan menemani adik-adik sekalian untuk bersaat teduh. Sebelum kita memulai saat teduh kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan mengucap syukur untuk pagi hari ini. Engkau telah bangunkan kami, Engkau telah pimpin kami untuk kami bisa bersaat teduh pada pagi hari ini. Mampukan kami, jaga fokus kami untuk kami bisa memahami arti firman-Mu. Dalam Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, amin. Adik-adik, yuk kita baca Alkitab kita dari Ezra 8, ayat yang ke-28. Kagarin akan bacakan, adik-adik silakan baca dalam hati ya. Ezra 8, ayat yang ke-28. Dan aku berkata kepada mereka, Kamu kudus bagi Tuhan, dan perlengkapan-perlengkapan ini pun kudus, dan perak dan emas ini adalah persembahan sukarela kepada Tuhan, Allah nenek moyangmu. Firman Tuhan kita pada hari ini menyampaikan, bahwa setelah Ezra memilih 12 orang sebagai pemuka imam, dia juga menyerahkan perlengkapan-perlengkapan peribadahan. -perlengkapan Selain itu, Ezra menyerahkan perak emas dan piala emas, serta perlengkapan dari tembaga. Ezra mengatakan kepada mereka, bahwa semua yang diserahkan merupakan sesuatu yang kudus. Bukan hanya itu saja, Ezra juga menegaskan, bahwa para pemuka imam yang dipilihnya merupakan orang-orang yang memang dikhususkan bagi Tuhan. Dikuduskan bagi Tuhan, itu dapat dipahami dengan dikhususkan untuk dia. Selain dapat dipahami juga sebagai hidup yang dituntut sesuai dengan kehendak Tuhan. Selanjutnya, Ezra juga mengatakan bahwa kekudusan yang berhubungan dengan Tuhan ini wajib dipelihara dengan baik dalam kaitan memelihara kekudusan. Dan jika dihubungkan dengan para pemuka imam, maka mereka harus menjaganya dengan hidup sesuai perintah dan kehendak Tuhan. Sedangkan untuk perlengkapan-perlengkapan peribadahan harus dipergunakan secara khusus untuk beribadah kepada Tuhan. Perintah untuk merawat perlengkapan-perlengkapan yang ada merupakan ketetapan yang harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Para pemuka imam diberi kepercayaan untuk mau merawat perlengkapan-perlengkapan yang baik. Terkait dengan kekudusan bagi para pemuka imam dan perlengkapan-perlengkapan peribadahan, melalui firman Tuhan hari ini kita hendak diingatkan bahwa menjaga dan memelihara kekudusan diri dan peribadahan merupakan sesuatu yang sangat penting. Kekudusan hidup dan peribadahan itu harus kita jaga sejak saat ini. Kekudusan hidup tidak datang begitu saja, tapi harus terus dilatih dalam kehidupan kita kekudusan hidup dan peribadahan juga mengingatkan pada tujuan dan makna hidup kita yang dikhususkan bagi Tuhan. Kita hidup karena Tuhan sebagai ungkapan syukur. Kita harus menjaga kekudusan hidup. Selamat belajar dan melakukan hidup kudus ya teman. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, mampukan kami ya Tuhan untuk bisa melakukan hidup kudus di hadapanMu. Mampukan kami untuk bisa kuat, ya Bapak, menghadapi godaan-godaan dunia. Dan dalam namamu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah saat duduk kita pada pagi hari ini. Silakan adik-adik boleh beraktivitas sekarang. Selamat beraktivitas, ya.